Mantap pancing. Mata pancing. Santai dulu bos. Kita keliling dulu. Aduh, dia padahal ngebacut ya. Harusnya jangan dulu ya. Gue di admin. Deket. Mana itu? Deket apa nih? Deket office. Iya. Laboratorium. Tadi <laughs> O Di, di kanannya. Gak tau nih. Iya pokoknya siapa tadi yang abis dari markas langsung ke bawah gitu loh. Ada barengan staf nggak? Gua, gua gak ada, tadi, ada. Gua di markas tadi. Ya? Gua di markas. Gue di markas. Gua sama Max. Max. Max gua nggak apa apa. Gua nggak lihat apa apa. Gua nggak liat apa apa. Sulit, sulit, sulit. Gua gak tahu apa-apa ju juga, gua di admin mau. Gua di admin, gua apa admin. Gua di admin, gua belum admin. belum belinta, gua belinta, gua gua belinta. Gua belinta, gua belinta. Gua belinta, gua belinta. Gua belinta, gua belinta. Gua Apakah anda melihat sesuatu? Enggak, nah, dia FK tadi, dia FK. Gue liat. Gue sama-sama dia tadi, gue sama mix. Oh, yaudah. Di, di base. Yaudah. Ya, Saya pot. Gimana kasih? Skip. Nah. Kok lu pot mix? Wah. <laughs> <laughs> Banggi, palok. Anjir. Mix FK. Eh, hey, mana sih? purah -pura lu ngeliling boss Nah anjir Apa ini? Ayam Eh? <laughs> kenapa? Eh? Eh? Ayam kenapa? Pantat Ayam Pantut tadi kenapa? kenapa? gua? Apa gua? Hah? Ha? Siapa? Iya ah? wajah? Yeah, iya aja Kasalah-salah gua siapa? hehehehe salah aduh gimana ya gue gitu mantap gue bohong gue anjir sumpah bukan gue bukan gue siapa jadinya siapa jadinya siapa nih oh si... Yuki ngepot kalo... siapa Yuki siapa Yuki jangan gua ya. yakin ngpot siapa ya, bukan gua bukan gua oh, bukan alu ya Runa. bukan gua bukan gua nantinya sal dulu nanti jualronal apa ronal bukan gua, bukan gua. Runa apa Runa? oh ya udah in yakin maru pak pa? udah bing bingung gua na gue masih bingung cek aku ngpot dulu biar aja berkurang satu terus aku jual Eh, Odobing bicara doang dulu nih. Odobing nih, diam-diam menganyutkan dari tadi. Anjir, Ngapa bang! Lu pot siapa? Bukan gua, bukan gua Lu pot siapa? Lu pot siapa? Gua skip. Oh, anjir, tau bingung Biasanya, skip gitu. Gua tau yang yang yang skip yang <laughs> ngek Aduh bingung gua. Apa yang Ah. Yaudah deh, Yaudah deh. Anjir, udah lah. Nyerah gua anjir. Ayo, pot-pot. Gak ada diskusi Ayo, juga, lagi. juga lagi. Oke. Okay. Berarti kayaknya pantat ayam nih yang keluar nih. Soalnya banyak oh. yang pantat. E, iya, kan gue anjir. Sumpah, gue. Bukan gue, itu bukan gua Cok, bukan gua bukan gua bye panas nah Untung tasnya, tadi gua banyakin anjir <coughs> Santai, lo Santai, tasnya masih banyak Ada yang lihat gue ke kesini? Oke okay. Hmm, oke okay. Oh, bisa mm, oke okay. Oh, iya Bu Gue tema ini. Ini kita oh. Wah, nah ini baru nih, gue curiga. Ini, gue curiga ini nih. Uh, si udah kan gue tadi kan di atas kan, ke laboratorium. Abis itu gue, dia dia masuk ke eks apa tuh, spekterimen room. Terus gue mau ke admin, dia langsung keluar gitu loh. dia nggak ngapa-ngapain berarti cuman ngeliling nih. Mayatnya di office. Aku dikomunikasi, bingung taksinya tuh Oh, nah, itu sih, gue, ya Broto nih kayaknya nih Kenapa gua jadi keluar gua... tadi Kenapa? Eh, gue ya. <laughs> keluar tadi loh Iya, keluar dari mana lu? Lu di dalam sama si Yuki, dari admin Iya, gue emang dari admin, terus gue keluar, keluar ketemu lu Lah, kata gue, kok ada lu nih Gue balik lagi ke atas, tiba-tiba ada, ada Yuki Meninggoy Meninggoy lu ngapain kata gue di eksperimen room cuman ngeliling kan itu perlu waktu buat masuk, buat masuk buat gitu loh buat apa ngeliling dia, dia, dia, dia, dia. karena gini di spek spekmen room itu menurut gue enak banget kalau kill soalnya nggak bakal ketahuan jadi kalau impostor bakal ngeliling ke situ bagus tuh gitu aja sih pembelaannya gimana, pembelaannya? gimana pembelanya Gak ada sih <laughs> Kok langsung skip gitu atuh <laughs> Eh lu pot apa udah ding? ding? Ya ya ini ada pembelaan Gue emang ngikut Eh oke okay. Siapa -siap aja nih impostornya menang Selamat tinggal boy Shit Pak Gua bilang. Astaga. <laughs> Apa gua bilang kan? itu uh, <laughs> manis sekali. <laughs> tuh. Uh, bagus sekali giringannya bos.